Yo, yo, <SILENCIO> yo, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Halo, halo semuanya, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, gue yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, ada yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, gue sangat kangen sama kalian semua gue, oh, uh, dan kalian kangen, ya kangen bro Thank you. Uh, dan gue juga uh, yakin kalian kangen sama gue banyak banget yang dm ke instagram kapan konten kapan konten dan sekarang i am back di sini gue uh, sebelum sebelum kita masuk ke konten uh, alangkah baiknya kita berdoa terus <tun> <tun> <tun> <tun> <gircado> <tun> nah, kita nonton kalian boleh klik subscribe nya Yok, dan yuk. jangan lain tombol loncengnya, tayang <tun> tayang tayang dan jangan uh, lupa di share, jangan jangan lupa di share, comment, comment, share ke grup wa keluarga. apa kabar buat kalian semua, semoga kalian semua di rumah sehat-sehat selalu ya, terhindar dari virus-virus corona atau virus-virus apa bro? Virus-virus enggak -virus jelas. Virus-virus <laughs> enggak -virus jelas. Nah, semoga kalian sehat selalu dari sini ya. Kami juga di sini, uh, pokoknya bebaskan jaring. <laughs> betul, jauh betul. betul. <laughs> Oke, okay. uh, jadi di sini, konten kali ini, di sini gue udah punya moke. Oke. Mocke ini minuman, minuman khas Flores. Flores itu ada di di NTT. <laughs> ya kan betul kan? Betul, betul sekali NTT Nusa ya, iya, ya. Tenggara Timur. Iya, Nusa Tenggara Timur. Mau ngomere mau merah. Mau Oke. Jadi gini. Di sini gua udah, udah udah nyiapin penjelasannya juga karena gua belum terlalu tahu juga tentang minuman mokek. Udah nyobain belum sih? Udah pernah nyobain maksudnya? Terlalu, oh, ya? belum. Oh, belum. Belum. Belum kampungan lu. Ah, belum. Bang king Oke. Oke, oke, oke. sini kita coba bareng-bareng. Katanya sih eh uh, apa? Strong. Ini gue didapatnya dari temen, uh, temen namanya Thomas. Thank you buat Thomas sudah ngasih Oke Kalau kalau beli kalau beli uh, segini tuh harga harganya 100.000 ribu. Dan katanya sih strong. Makanya kita coba. Ini dia penjelasannya sebelum kita cobain. Yeah. Moke moke adalah minuman khas tradisional dari mau mere Flores yang sangat tidak asing juga namanya di wilayah timur bahkan sampai terdengar ke wilayah barat barat daya cobanya <tuh. tuh. tuh>. karena begitu dekatnya moke di kehidupan orang Flores khususnya moke sering digunakan untuk alat alat atau wajib digunakan di acara adat ditambah masih begitu kentalnya adat di daerah Flores dan saking dekatnya dengan masyarakat Flores. Moke juga sering dijadikan di perayaan pesta-pesta rakyat, contoh pesta panen, pesta keluarga, atau memperingati hari yang baik dan tersebut, kecuali nggak dirayain pas saat orang meninggal ya itu enggak boleh, pas orang meninggal minum Moke Moke juga sering digunakan sebagai <laughs> Moke juga sering digunakan sebagai sarana menerima tamu atau hanya sekedar berkumpul, bercerita bersama orang-orang terdekat, sahabat, kerabat atau, atau selingkuhan. <laughs> <laughs> Namun, Moke selalu mempunyai dua pandangan yaitu ada pandangan negatif. Negatifnya Moke bisa menyebabkan mabuk dan lepas kontrol dengan konsumsi yang berlebihan. Hmm. Begitu dan positifnya, mungkin dipercaya menambah stamina, menghilangkan rasa jenuh, menambah nafsu makan. bentar heeh, heeh, jadi heeh, guru nih di sekolahan menjadi eh, apa? heeh, heeh, rasa jenuh penambahan nafsu makan menjadi sarana untuk sekedar berkumpul, bercerita, dan bermusik namun tetap dengan konsumsi yang tidak berlebihan begitu, itu positifnya Moke berasal dari Sari Lontar dan Aren yang dibuat dengan cara penyulingan tapi bukan suling sakti ya kalau suling sakti nanti SULING SAKTI PEME bukan penyulingan atau dimasak dan ditampung uapnya karena, oh, ya. uh, karena sampai saat ini betul dari uap karena sampai saat ini moke masih diproduksi oleh rumahan maka alat yang digunakan pun masih sangat tradisional yaitu dengan menggunakan cangklong ya eh, bukan cangklong tungku atau periuk tanah bam, uh, bambu sebagai penadasari dan pengganti selang untuk mengantarkan uap pada tampungan, tampungan dan sebagainya. Namun ada konteks yang menarik selain moke. Moke selalu dipasangkan dengan makanan pengantar atau kami bisa menyebut pendorong minuman. Hihi. Eh gimana sih? Lambung untuk tetap terisi. Oh jadi bisa dimakan eh, bisa diminum setelah makan juga kayak oh, makanan kok, yeah, kayak yeah, gitu yeah. tuh lauk payu, lauk paus lalu payu, paus yeah, yeah. kamu tuh mau ngomong lauk paus <laughs> tapi lauk paus sama mayur bay, bay, bacanya, bacanya lauk payur <laughs> Moke ini bisa juga Diminum, diminum, setelah yeah, yeah, kita makan yeah. misalkan seperti pauk sayur mayur, daging, kacang-kacangan, dan sebagainya nah, ada satu lagi, mungkin tetap dipakai di acara adat khususnya untuk orang-orang perantau oh begitu penjelasannya ya iya yeah. teman-teman, yeah, kamu yeah. ngerti? Yeah, yeah, pasti enggak, enggak. Oh. pasti dong, enggak <laughs> <laughs> oke okay oke, okay, kita kita coba ya siapa dulu yang pertama? Uh, ladies. ladies ladies first <laughs> ladies first, oke okay. one shot? one shot, one, shot, one, one, shot, one kill <laughs> <laughs> uh, cium dulu ya iya wangi sih minum lah <laughs> minum. Coba. Eh? Enak. Enak. Enak tapi asem banget. Wah, kecut. Ah, kayak kayak apa ya? Asem. Acar ke Enggak. Hah? Enggak. Kayak apa ya? Asemnya tadi uh, langsung lonjok tapi sebentar gitu, terus langsung hilang. Anget ya? Banget sih. Eh, eh, anget sih, anget banget. Aroma-nya lebih kecium ya pada oke langsung <laughs> <laughs> okay. sih pertamanya tuh langsung asam tuh kamu kayak minum kopi <laughs> ya <Yeah>. langsung banget banget di sini <laughs> eh ntar langsung ketawa-ketawa hehehe -ketawa. coba-coba-cobain so, asumnya ada, tapi kebanyakan panasnya iya yeah. kayak, kayak vodka sih kalo kata kumah oh yeah. tapi nih kalau vodka tuh aku mah lebih strong ini sih emang bener ya kata si Thomas strong, bener banget strong, strong banget. tapi aneh ada asam-asamnya, jadi pas begitu minum pertama kali teh teh dateng Gitu minum pertama kali tuh, nyampe di mulut tuh asem dulu, terus langsung panas oh. Panas di bool <laughs> Ayo bro kita gitu. okay, ke king Thank you king Spirit lu Tuh kameramennya ketawa-ketawa terus dari tadi <laughs> Uh, gemes, gemas gemas gimana rasanya sambil Rasa dikumur-kumur? itu di kumur kumur gitu apa sih gunanya? bisa um, menghilangkan bakteri, bakteri di, di, di gigi? <laughs> <laughs> gimana nih atau pengen aja? pengen aja? <laughs> pengen aja udah minum juga belum? udah dong udah penuh -penuh. pernah tenang tenang sekali Kayak efeknya, ini ketawa-ketawa enak. Mari kita minum lagi. Eh, Sebenarnya, aku juga pernah, tapi tadi aku ngomong belum pernah bohong oh. hmm. Jadi, maaf ya bawa bohong ini. Hmm. Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, kalian bisa order di Bleh my best friend uh, Thomas nama Instagram Thomasnya apa ya? ntar deh, ntar uh, ini, right? ini ini ini nama Instagram Thomasnya ada di sini nanti kalau kalian mau pesen Moke penasaran dengan minuman khas Flores ini kalian bisa DM dia oke ngomong ya enggak ngomong aja, enggak ngomong Gimana, gimana, gimana Hehehe Ngomong aja bro Ya siapa Gue lagi ngobrol ya, udah begini <laughs> Gini <laughs> Gue jadi lupa yang mau diopomin Anjing Instagramnya ya, di... Thomas di bawah Oh, Instagramnya Thomas ada di bawah Ntar kalian bisa order sebotol kayak gini 100 ribu harganya E, kalau misalkan kalian ada di, pulau, di luar pulau, mau atau masih di sekitaran Jawa, masih bisa dikirim. Dan Insya Allah amanah. Dari mana? Aman, aman. aman. E, <laughs> Dari semua ayo. yang dicobain, kalau menurut Cila enak mana sih? Enak arak bali sama ini. Lebih enggak? Minum. Tuh lebih suka. Eh, kamu pernah minum cip? enggak? Belum, ya? belum pernahnya arak bali dong kalau karena... oh. oh, minuman daerah arak arak bari arak <laughs> <laughs> minum lagi deh kayaknya ya, biar jelas sih bari tadi, kasih, kasih, kasih, biar tadi lancang, juga payur payur kan <laughs> Eh <laughs> <laughs> uh, one shot one kill. Eh right. as the bug. banget Cocok sih Eh kalau buat uh, Bram, setahu setahu lu ini sebotol kayak gini cukup buat berapa orang? Hmm, sebotol gini hmm. cukup buat maksudnya mabok gitu? Enggak. Enggak. Buat nongkrong nongkrong santai. Satu botol misalnya. Ke, biar gitu. Dua orang. Dua orang, mah, tep, mah, pokoknya, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep, 5 orang e, 4 tep, tep, tep, tep, tep, tep, udah bisa ketawa tep, sharing-sharing ngobrol-ngobrol udah tep, tiga <SIL envy> mal pulang pakai apa nanti? Nah itu kan mana, itu Flores kan itu, itu Ewakucika Ewakucika aku dong ini <SILENCIO> <SILENCIO> aku kurang banyak kan e itu kamu aja dulu kamu dulu lah enak sih, gua suka <SILENCIO> jadi kalau di kota nih kalau di kota enaknya di daerah perkotaan gitu enaknya lebih dib이야. Di kota, ya, hmm. eh, di pertama enggak. Maksudnya, pinggir jalan itu sambil nongkrong. Pinggir jalan, atau warung-warung eh, tongkrongan, anak-anak pinggir jalan lah asik sama anak-anak pung -anak um. yang real, isi. punk tapi ya, yang real punk. Jangan punk, tapi di rumah, eh, kapan itu mah tuh <laughs> aduh-aduh-aduh oke, okay, okay. minum dulu dong iya, yeah, gua belum minum, sorry oh iya sih, kira dong oke, okay, jadi segitu aja uh, kita uh, konferensi meja bundar bareng Cilla dan Bram seputaran moke minuman khas Flores dan ini worth it 100 ribu segini untuk 4 orang Misalkan kalian bisa PTPT 25.000 seorang, kan? Boleh diorder nanti uh, di deskripsi juga gua taruh IG-nya uh, yang jual bokeh Oke, okay? jadi so thank you so much yang buat yang udah nonton. Eh, uh, makasih juga Dimas yaudah makasih ya hmm. Kis -kis. <laughs> <laughs> thank you so much ya buat semuanya yang udah nonton jangan lupa di like, like, comment tap loh. kalian komen kita harus bikin video apa lagi supaya makin aktif aja makin oh kalian yeah, yeah, yeah. selalu lihat konten yang ini tuh yang... ya yang kita banget lah yang eh gitulah yang bukan kalian banget, tapi kita banget gitu loh. Nah. Yang yang sange gitu yeah. ya, <laughs> ini tetap stay tune di channelnya. Classic Paulus Sir, dan jangan lupa juga di follow Instagramnya ada SC Cila. Jangan kayaknya dua ya di belakang, dan dua. Instagram gue sama kayak YouTube, resip pengusir di follow ya, YouTube Instagram baru soalnya. Bro. Jadi, thank you, uh, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Dimas Muhammad Pamungkas. Kamu oh, oh. goblok! Ayo, <princess>, main mimpiin <laughs> Guys, Ria nih. Gua temennya Dimas Gak teman ini... Ini brother, Tapi manja Siap brother, brother Siap brother, brother brother. Brother. Oh, siap yeah. brother. thank you so much ya Thank you Thomas buat moke -nya. thank you semuanya Iya yeah. Yang udah nungguin, Siawein. yang selalu nungguin konten gua Ini buat kalian semua, gua dedikasikan tetap untuk bebaskan jaring oh. Thank you Mantul Bye!